Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor. Di video kali ini Saya sedang Aduh, Dan Dani Power Lur Power rei Power masjid Power masjid Kalimuka Kita harus Mati sisik Mati sisik Re mati ya mungkin dikarenakan penggunaannya jawi sendiri, supaya nanti monolor, oh, tolong semoga perbaiki lor, power error, nanti kita revisi sebentar untuk powernya power masjid jauh bisa pakai dua power, dua power oh, coba oke ki power Power double mixer, 4 channel, pakai mixer power merek Prison Pris digital, mixing amplifier PS 3500, polisir loru, oke. Okay. Ada Eko, ada musik channel ini Loro, tapi ceketual. Untuk dalamannya iki. Iya untuk dalamnya iki luar modelnya de power Loro iki. iki power DW, iki DW ada dalemnya trapone, trapo. trapo. Iya. 4 oh, pengisi sih. Nyepak to, Tan? Salah. Si. Kone orang. Ini lor, pak Servis. saya iki, servis tetap servis masjid iki oleh bonus. Oh, no. <laughs> servis masjid tetap di rutinan. Pa ya iki apa-apa tentang masjid dan lain gila? mau berhubung itu mau di pakai diesel lho berarti semua suaranya mau matok... di isi ke dealer. diesel DTSL. DTSL, DSL, pk, ini, kono, pojo, kono. diesel diesel diesel pakai diesel sekolah setengah PK manggunnya ini kona pojokan kona merah aneh diesel ini orang cendang-dangani power powernya lho Nah. Ya. Spek-nya kae. Kayak... Kae terus untuk ang ingakan Power dan satu juga lagi powernya yang lain. <tuk> Oke, power-nya sing 2 toa dia untuk toane kabeh loro. Terus sing sorry iki toa juga dinggur iki lo, toane kabeh papat. Siji pakai satu power toa, sing siji pakai mereka Eko, power lama ini, ampli, biar nih, kelur, zaman si perang mesin, nih, guys, eh, ampli tua, 4 lagi, iya, kali, 7 kali, ini Power perjuangan kali, 7 kali, 7 ini 7 kali, 7 kali, 7 Power 7 si model 7 kali, 7 kali, Oh power DC Berarti anunya sih isi, o, Komponen nih, Komponennya Power lama R-E kopong dan, dan ini dipasang r Nanti kita akan coba R-E 390 R-E kurang watt ya. R390 yang bisa. sudah dipasang kita tes dulu biru yang biru, biru nih plus wik Caca Senur, Gomko kena Kita coba dulu On Tuh, itu nih Oh, iya ke sana suka banget Senur Area Lopok Eneng kau sore bocah-bocah. Bocah-bocah nggak -bocah balan tak ini kok. Kita coba dulu, mudah-mudahan berhasil. Pakai musik. Halo-halo saya Musik coba dulu lor pakai mic di mana pakai mic halo-halo dulu di mana? mana Borang? Wo kenal lor? cek seluruh long long long long long Cek long long long long long ping loh atusah wis iki loro metu loro iki loro ada dua, metu loro ini untuk in out untuk Ini cempran nih. Okay, terima kasih. Akhirnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.